Keresan makin memuncak, kebingungan. Keresan makin memuncak. Nhớ ya, ya. pribumi menjadi dayung non pribumi aku terdampar, aku terdampar labuhan non pribumi yang seakan meraja di abdi pribumi aku tertatar, aku tertatar Tandang terus mengabdi demi upah hari-hari, demi upah hari-hari, demi upah hari-hari, demi upah hari-hari. istri kami demi keluarga kami demi sesuap nasi demi sesuap nasi demi sesuap nasi Geluh dengan keringat dan daki Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan, hati pribumi, jeritan yang menjadi kulit yang menjadi Dunia. Namun masih bisa berjalan Dengan tawa dan canda dengan mereka kurasa jauh dari kata fakta mereka yang rasakan kenikmatan bahagia yang kurasanya bisa diwi Asalkan nikmatnya makan enak. Di antara orang benar, merasa paling hebat seakan sudah seperti pejabat. Ini sejauh bukan pejabat, kurasa Anda harus banyak berobat. Kalau ngomong selincah silat yang kulihat lidahnya. Ya. Penjilat. Ah, penjilat berkedok bijak bijak Bicara seindah hai, ah, Penjilat berkedok bijak hai, kata serapi hai, ha ah, Penjilat berkedok bijak Yang hai, hanya ingin terlihat paling hebat hai, Pinter. Tapi aku tak merasa benar Kalau aku merasa salah Memang aku tak hebat Kalau ku hebat mungkin sudah jadi pejabat Hey Kehakinan ku aku sehat dengan maka sehatku aku benar di jalanku selama tak menyimpang di keyakinanku hahaha <tuh> penjilat berkedok bijak bicara seindah dakwa hahaha <tuh> penjilat berkedok bijak Kata-katamu serapi saja. Ah, penjilat berkarat, bijak yang kurasanya ingin terlihat paling hebat di antara orang hebat. Bijak bicara seindah dakwah. Penjilat berkedok bijak, kata-katamu serapi sajak. Penjilat berkedok bijak yang kurasanya ingin terlihat paling hebat di antara orang hebat. Terima kasih Sampai Seslak Desan. Keserakan, kekuasaan makin menjalar Pepohonan ditumbangkan, pembangunan dikembangkan Yang sejuk, yang damai, yang tenram, yang indah Ini mulai tergantikan paras Dan amat sangat Dan amat sangat Dan amat sangat, dan amat sangat sesak berontakan untuk membatasi namun aku yakin tersudut kalah sebab mereka dipersenjatai bukan petang bukan parang bukan sokan tapi uang uang berkuasa uang berkuasa Sampai ke pedesaan, keserakan kekuasaan makin menjalar. Pohon yang ditumbangkan, gedung-gedung dibangunkan. hujanku yang dulu yang sejuk, yang damai yang tentram, yang indah kini mulai tergantikan panas, dan, dan amat sangat dan amat sangat dan amat sangat sesak Kita orang kecil bisa apa? Kita orang kecil bisa apa? Kita orang kecil bisa apa? Kita orang kecil hanya bisa pasrah. Uang berkuasa, uang berkuasa. Mơ wajahmu Hai hey para pahlawan kemanusiaan bekerja dari pagi sore sampai malam Pertarungan tenaga bahkan nyawa Itu semua Kau lakukan Demi penyelamatan cepat Sold out.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 kasun Banyaknya waktu ku habiskan untuk tidur Seperti kayu mati, seperti tak berarti Seperti kayu mati, seperti tak berarti Aku ketar ketik Aku ketar ketik Seperti kayu mati, seperti tak berhenti Seperti kayu mati, seperti tak berhenti seperti Benalu, maafkan aku, bapak. Lihatlah ini, si jagoan harapanmu masih tak berguna. Seperti tak berarti Seperti kayu mati Seperti tak berarti Just look me Gagalan, sampai kemirisan Seakan tak Selalu jatuh di pangkuan Tiada jalan selama ada perjuangan atas kertas tulis cerita tentang kita dan mereka. Ku gores pendal di atas kertas tulis cerita tentang kita dan mereka.